Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Chechnya kembali mengirimkan pasukannya dari Grozny. Grozny membantu Rusia melawan Ukraina. Pelepasan ratusan pasukan Chechnya tersebut dalam rintikan hujan salju, dikutip dari IG Info Komando official Pasukan Chechnya dalam siaga penuh. Beberapa komandan militer memberikan salam kepada pasukan dan dibalas dengan takbir. Beberapa kendaraan tempur juga disertakan dalam upacara pelepasan tersebut. Sebelumnya, dikabarkan dua deku pasukan elit cet berhasil melumpuhkan usai gagal membunuh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.